Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya channel guruku channel yang membahas seputar info pendidikan PPG dan P3K serta pelaksanaan dan penerimaan serta pembahasan soal-soal CPNS pada kali ini channel guruku akan membahas jadwal pendaftaran, free test dan PPG 2022 untuk guru yang diangkat sebelum 2016 atau maksimal 2015 dan untuk guru yang diangkat atau TMT-nya 2016-2029 Persiapkan dirimu Jangan lupa subscribe, like, dan komen Serta share kepada teman-teman kita semua Yang sekiranya pada tahun ini berminat untuk mengikuti Pelaksanaan atau kegiatan PPG Baik daljab maupun prajabatan Baik teman-teman langsung saja kita mulai ke yang pertama Yang pertama berikut dalam informasi data guru dalam jabatan berdasarkan TMT mengajar 2015. Untuk PGSD, teman-teman bisa melihat, status non-PNS itu jumlahnya 280.279. Untuk P3K, 218.129 Untuk status guru PGSD PNS itu 107. 1.073 totalnya adalah 405.481 Nah dan teman-teman untuk guru-guru kita atau teman-teman kita yang pendidikannya non-PGSD ya teman-teman Untuk yang non-PNS itu ada 627.744 Kemudian yang statusnya P3K itu ada 5.998 Yang berstatus PNS itu 99.150 Totalnya 732.800 92. Total guru yang TMT-nya mengajar 2015 itu satu juta 138.373. Ya teman-teman. Kemudian berdasarkan proses pemutahiran data bisa dilihat di sini ya teman-teman yang TMT-nya sampai dengan 2015 itu berjumlah 524.728. Nah yang ber-TMT mulai dari Januari 2016 sampai dengan 2019 ya teman-teman. Itu jumlahnya 198.480. Nah, untuk informasi kali ini akan ada PPG dalam jabatan untuk yang tahun 2000 TMT-nya 2015 dan TMT yang mulai dari 2016 ya teman-teman. Baik teman-teman lanjut. Nah, berikut data, teman-teman, calon -teman, peserta PPG dalam jabatan dari guru yang TMT-nya 2015 ke bawah. Mata pelajaran umum, guru SD, pendidikan luar biasa, dan lainnya. TMT-nya sampai dengan Desember 2015, ya, teman-teman. Bisa dilihat, teman-teman, di sini. Ini untuk guru kelas SD, itu kelas atasnya berjumlah 165.298. Guru kelas SD atau kelas bawah, itu 240, 183. Kemudian ada PLB Tunagra itu jumlahnya 4 an ya teman-teman. Kemudian tidak diketahui, nah ada ada mapel yang tidak diketahui, itu sekitar 311 ribuan ya teman-teman. Kemudian ada Duk Kepala Sekolah, 22 orang yang belum mengikuti PPG. Kemudian ada seorang, pengawas yang belum ikut PPG. Nah, teman-teman, untuk informasi ini bisa di, uh, kita lihat di sini untuk pendidikan jasmani itu 71000 ribuan, bahasa Inggris 36.000-an ya, teman-teman. Kemudian matematika 26.000-an, IPA 21000 ribuan, IPS itu 17.000, PKN 14.000, bimbingan konseling 13.000-an ya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya, teman-teman. Nanti akan saya cantumkan link informasi ini, ya teman-teman. Nah, selanjutnya, kita lihat di sini, teman-teman, untuk kejuruan. Nah, bisa kita lihat di sini. Mata pelajarannya, nanti informasi ini akan saya cantumkan di link, ya teman-teman. Nah, linknya akan saya cantumkan di deskripsi, teman-teman. Ya, Tuh, -teman. jangan lupa di subscribe, ya teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, berikut rencana kuota PPG 2022, teman-teman. Ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa PPG di 2022 ada tiga jenis, ya teman-teman. Kita lihat yang pertama, PPG dalam jabatan untuk TMT guru yang diangkat sampai dengan Desember 2015. Itu rencana pelaksananya tiga bulan saja, teman-teman. Kemudian kuotanya itu 40000 dibagi menjadi dua angkatan. Jumlah salon peserta yaitu 1138000 masih banyak sekali angka ini ya teman-teman. Jadi teman-teman saya sarankan untuk belajar, mulai membahas soal-soal free test dan latihan mengerjakan soal-soal free test ya teman-teman. Kemudian yang kedua, jenis pendidikan profesi guru dalam jabatan TMT mulai dari Januari 2016 sampai dengan 2019 ya teman-teman. Itu rencana pelaksanaannya satu semester atau enam bulan. Kuotanya ada 36.000, Jumlah calon pesertanya sekitar 428 .000. 765 orang ya teman-teman. Kemudian, peraja. Atau prajabatan ya teman-teman. Model baru itu lamanya dua semester. Kuotanya 40.000 ribu. Jumlah calon peserta 45.590, teman-teman. Jika kita lihat di sini, teman-teman, bisa kita lihat bahwa saingan PPG untuk guru yang diangkat TMT-nya sampai dengan Desember 2015 itu sangat ketat sekali saingannya, teman-teman. Karena jumlah peserta 1 juta lebih, sementara kuotanya hanya ada 40.000, ya, teman-teman. Tapi, teman-teman, tetap optimis, persiapkan diri, belajar, banyak membahas soal pretest PPG, ya, teman-teman. Tetap -teman. dalami... Uh, Materi-materi yang berkenaan dengan profesional maupun pedagogikal ya teman-teman. Baik selanjutnya kita lihat timeline pelaksanaan PPG tahun 2022. Jadi ini perkiraan perencanaannya ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Di bulan Januari ini ini merupakan waktu pemutahiran data bagi teman-teman nah, untuk mengetahui apakah datanya sudah mutahir, sudah sesuai dengan kenyataannya apa belum ya. Nanti di bulan Februari ini, teman-teman akan mendapatkan undangan untuk mendaftar PPG pada akun SimpiKB. Ya teman-teman, kemudian di bulan Februari ini juga kemungkinan akan dilakukan uh, pengumuman hasil pretest dan teman-teman juga akan melakukan kelengkapan berkas ya teman-teman atau upload berkas teman-teman di sini. Apabila dinyatakan lulus berarti teman-teman mengupload berkas ya teman-teman. Kemudian pada bulan Maret untuk angkatan 1 PPG dalam jabatan angkatan 1 TMT yang di bawah 2015 itu jumlahnya ada sekitar 20.000 peserta. Angkatan satu akan dimulai pada bulan Maret, April, dan Mei. Sementara angkatan kedua untuk TMT di bawah 2015 itu berjumlah 20.000 juga teman-teman ya. Nah. Akan dilaksanakan pada bulan Juni, Juli, Agustus. Sementara angkatan kedua juga di bawah TMT. Jadi kemungkinan kalau nggak di Juni, Juli, Agustus berarti Oktober, November, Desember ya teman-teman. Untuk angkatan dua uh, dalam jabatan pendidikan profesi guru yang TMT-nya di bawah 2015. Kemudian teman-teman, di sini PPG Daljab satu semester untuk teman-teman yang diangkat pada Januari 2016 sampai dengan Desember 2019, jumlahnya 36.000 peserta itu kemungkinan nah, waktu tayang lainnya ya teman-teman akan dimulai pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September teman-teman ya. Jadi teman-teman persiapkan dirinya. Sebaik mungkin, mudah-mudahan pretest PPG 2022 ini teman-teman lulus semua. Perkaya, materi, perkaya, pengetahuan teman-teman dengan banyak berlatih mengerjakan soal, menonton FR, uh, pretest PPG nantinya bisa dikunjungi channel kami juga ya teman-teman. Kemudian untuk PPG Prajak Model Baru untuk TMT teman-teman yang 2020 sampai 2022, itu sekitar 40.000 peserta. Akan dimulai pada bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember untuk semester satunya. Semester 2-nya tentunya di tahun 2023, ya teman-teman. Baik, teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share channel kami. Guruku, semoga informasi ini bisa menambah. Pengetahuan teman-teman, teman-teman bisa menyiapkan diri untuk melakukti PPG dalam jabatan 2022. Dan tentunya channel ini bisa semakin berkembang berkat dukungan teman-teman semua. Semoga channel ini bisa selalu bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.